Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti atau mengubah tampilan audio mixer di OBS Studio atau mungkin Streamlabs lah ya. Jadi ya intinya sama-sama aja dan contohnya kayak begini. Dan di sini saya menggunakan uh, versi yang vertikal, bukan yang horizontal. Dan untuk caranya adalah klik kanan, gitu di yang bagian kosong dan kalian cukup uh, cek aja yang namanya vertical layout. Kalau di uncheck nanti bakal jadi horizontal kayak gitu dan kalian pastikan aja cek untuk vertical layoutnya gitu. Kalian cek dan nanti bakal jadi vertikal gitu dan jujur uh, saya suka banget untuk yang kayak gini ini mirip banget kayak di Vegas gitu ya, untuk audio mixer di Vegas dan ya yeah, jadi lebih enak aja sih ya untuk dilihat terlebih indah menurut saya dan ya yeah, jadi cukup segitu dong untuk videonya Thanks for watching bye bye